Halo hey guys, selamat datang di channel Tutorial Official. dan di video kali ini, Aneh mau ngebagi tutorial, yaitu cara agar HP Infinix tidak update aplikasi otomatis. Nah, tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang bergabung di channel yang Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat ini dia cara agar HP Infinix tidak update otomatis bagi sahabat untuk cara menonaktifkan update otomatis aplikasi di HP Infinix Langkah pertama kita masuk ke aplikasi Playstore sahabat Kita tunggu loadingnya dan jika sudah masuk ke aplikasi di Playstore Kemudian kita tap atau kita pilih tanda profil yang ada di atas ini ya guys ya Jika sudah masuk kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada Uh, setelan ya kita masuk ke setelan atau pengaturan. Kemudian jika sudah masuk di sini ada menu umum preferensi jaringan. Kita pilih ke preferensi jaringan ya guys ya. Nah, di sini ada preferensi download aplikasi melalui wifi saja. Nah, kita klik yang ini. Kemudian di sini kita pilih selalu tanyakan ya guys ya agar aplikasinya tidak update otomatis ya guys ya. Kemudian, di sini juga ada menu uh, update otomatis aplikasi, nih, guys. Kemudian, kita pilih dan kita pilih juga, jangan update otomatis aplikasi, ya, guys. Ya, nah.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 dan mungkin itu saja dari saya dan terima kasih salam tutorial